Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Aiting Yesus dimana pun kalian berada jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilia TV yang pastinya channel yang dapat dipercaya tanpa hoax dan rekayasa. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini jangan lupa untuk like, komen serta subscribe nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi informasi terupdate tentunya seputar Ayu Ting Ting. Informasi kali ini ada yang lagi bahagia. Di sini kita akan melihat status terbaru yang Ayu Ting tuliskan hingga tiga kali dalam beberapa jam. Yang pertama, Ayu Ting Ting meneruskan kebahagiaannya, pose bersama dengan Natalie Hoster dan juga Azam. Serta dengan Gates Humaira Rajak yang hari ini berkesempatan hadir untuk memenuhi undangan ulang tahun azam Anak dari Natalie Holster dan juga Sule. Pada kesempatan ini Ayu titik menuliskan Yeay, today kita datang ke beberapa acara pinteng dan ikis lagi bersemangat ikut Hehehe, biasanya sulit udah makin gede mumpung dia mau dan ada waktu akhirnya ikut nih Alhamdulillah deh pokoknya birthday kajam ganteng sehat terus panjang umur bahagia selalu ya kakak ini nego kemananya. Hahaha, we love you. Ade Azam, tulis Ayu Ting Ting di akun Instagram pribadinya. yang Hari ini, berkesempatan hadir di acara ulang tahun Azam Adang dari Natalia Hoster, Adi yang digunakan oleh Ayu Ting Ting berwarna hitam, tas hitam, dan juga sepatu berwarna hitam sederhana namun memukau. Di sini, Ayu Ting Ting ditemani oleh Eva Rosadiana yang juga sahabat. Dari Ayu Ting Ting pemirsa. Acara yang selanjutnya juga di sini Ayu Ting Ting ikut memeriahkan pesta ulang tahun ada dari Mimi Kade dan juga Raul Ramos. Dimana hari ini Ayu dan juga Bilekis memakai pakaian serba hitam. Senada dengan kostum yang digunakan oleh Raul Ramos dan juga Kris Dayanti serta Dan juga Karen yang memang hari ini berulang tahun dengan konsep Halloween Wah, di sini juga itu, itu menuliskan Weekend kali ini nemenin ikis ke acara weekday Hehe, semakin berasa mbak nih Hehehe Happy birthday kakak happy birthday untuk Kak Kellen sehat selalu panjang umur bahagia dan semoga apa yang cita-citakan terwujud semua amin Hugs from bunda dan adek iki salam sayang Nia dari Bunda Ayu dan juga iges untuk Kellen. panjang umur murah rezeki dan sehat selalu pesa ulang tahun yang diadakan oleh Dayanti dan juga Raur Lemos menjadi pusat perhatian karena dekorasinya sungguh sangat menakjubkan dan sangat luar biasa indah dan ditaksir mencapai ratusan juta bahkan mencapai satu m nih pemirsa. Lihat saja dekorasi dan juga Gaun serta kostum yang digunakan oleh Raul Rebos dan juga Kadir serta Karen mencapai ratusan juta rupiah. Sekali lagi selamat ulang tahun untuk Ketan Putra dari Rauk Lemos dan juga Kris Dayanti hari ini panjang umur murah rezeki dan sehat selalu. Terima kasih telah mengundang Ayu dan juga Igis. Semoga ke depan bisa bergantian ya datang kembali ke ulang tahunnya Igis. Amin. Inilah mewah dan juga kebersamaan Raul Remos dan juga keluarga yang selalu kompak membahana pemirsa. Dan ucapan-ucapan pun berdatangan dari para sahabat dan juga teman kerja dari Krisdayanti dan juga Raul Remos. Semua pemanama nama terjejer rapi ya, di depan gedung yang dia sewa. Sekali lagi, selamat ulang tahun untuk Kellen, putra dari Rao Ramos dan I juga Fris Dayanti. Dan semangat juga untuk Ayu Ting Ting yang menjadi pusat perhatian karena kostum yang digunakannya sangat luar biasa cantik. Dari Alliancer Mini KD, satu jam yang lalu, Love You dari beberapa sahabat. Bu Ayu Kok Kincelong ya, Ayu cantik banget, makeupnya natural tapi cantik banget. Amora dan Bilkir semakin gede makin cantik ikut happy liatnya super mom harinya bira Kemudian juga dari love ke Ayu cantik banget semakin sederhana Aura cantiknya justru semakin bersinar cakep banget tadi buat Ayu Ting Ting Itulah kebahagiaan Ayu Ting hari ini bisa menemani putri tercintanya Bilkir Humairah Razak dan bisa mampir ke sebuah teman yang memang hari ini adalah pesta ulang tahun Dan kebetulan dia undang dengan mamanya nih Selamat untuk Gigi, semoga panjang umur juga ya Masya Allah bunda dan ikis kece kecil banget Kakak adik cute cantik, senang lihat ayu model pakaian begini sederhana Tapi cantik dan anggun bagi sama semua yang ingin melihat lebih jauh Seperti apa konsep ulang tahun Yang diselenggarakan oleh dua artis terama Indonesia Untuk anak-anak tercintanya Yang memang merogoh koceng dengan harga fantastis Tak nah, hanya Raul Remos dan Mimi Kade Inilah konsep ulang tahun dari Natalie Holster Yang merayakan pesta ulang tahun anaknya Azam yang ke satu tahun Dan bagi sahabat semua selamat menyaksikan Konsep ulang tahun yang diberikan oleh ibu tercinta Untuk anak tersayangnya dan inilah sedikit video yang Mimin sajikan untuk sahabat semua di rumah, cuplikan, dan juga para tamu undangan yang hadir di pesta ulang tahun Azam Putra, dari Natalia Hoster hari ini. Selain Ayu Ting-Ting juga ada artis-artis bekan yang lainnya, ada Kiki Sahab Putri dan juga masih banyak lagi nih. Yang penasaran jangan sampai di skip ya Selamat menyaksikan deh Semoga tayangan mimin menghibur Mimin akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wow ini keren banget Bertainya kelen wow. wow, wow. Coba we got you Wow ini keren banget Bertainya kelen wow. wow. Coba we got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 But if I lay down and I'm